Welcome back to my channel. Jadi, pada hari ini gue akan bahas ya, mengenai profil klinik Pratama. Profil klinik Pratama Pertamina Refinery Unit 3 ini berlokasi di Jalan Kurnia, kompleks Pertamina Pelaju. Ya, klinik Pratama Pertamina Refinery Unit 3 didirikan sebagai bagian dari fit to work dari HSSA Health. Safety, Security, and Environment eh, Function yang mengharuskan setiap pekerja untuk selalu fit sebelum bekerja. Selain untuk pekerja, klinik pertama Pertamina Refinery Unit 3 juga menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keluarga dan pasangan dari pekerja Pertamina Refinery Unit 3. Adapun sebagai fasilitas kesehatan tiket pertama, klinik pertama terdiri dari beberapa pelayanan. Secara umum, kita bagi menjadi pelayanan non-emergensi dan pelayanan gawat darurat. Untuk pelayanan non-gawat darurat, ada poli umum dan poli gigi. Untuk jam pelayanan, klinik pertama refinery unit 3 beroperasi dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan akan ada direncanakan backup kilang uh, untuk shift malam, jika nanti kondisi setelah COVID uh, memungkinkan. Nah, kalau untuk pelayanan gawat darurat, nanti tim dari klinik pratama ter terdiri atas ambulans dan dapat masuk dari pintu gawat darurat di samping ambulans, terdiri atas. Uh, satu unit mobil yang berisi dengan kotak P3K dan tas uh, P3K yang sudah terstandarisasi menurut ilmu ACLS, Advanced Cardiac Life Support dan Advanced Trauma Life Support ya. jadi untuk memastikan bagaimana membackup kilang sebagai produsen minyak apabila terjadi kasus gawat darurat maupun untuk perujukan klub pasien yang membutuhkan tindakan tindak lanjut lebih advance di rumah sakit yang menjadi jejaring dari atau Health Medical Pertamina Refinery Unit 3 lalu layanan penunjang itu akan ada apotik yang menyediakan obat-obat sesuai dengan formularium DOSP ya, daftar obat standar Pertamina lalu akan ada pelayanan untuk pengambilan sampel darah jika kasus-kasus tertentu dianggap oleh tim dokter maupun tim dokter yang sedang bertugas merupakan kasus yang membutuhkan pemeriksaan darah maupun sampel urin nanti akan diambil oleh tim perawat dan lalu akan dianalisis di laboratorium yang menjadi rekanan Terminal defender di unit 3. untuk sistem pembuangan limbah sudah e, ruangan khusus yang telah memenuhi syarat standar dari dinas kesehatan maupun e, pemerintah terkait. Perkataan semua tindakan medis yang dilakukan ada rekam medis dan telah tersusun dengan rapi di ruangan rekam medis, dan yang pertama. Untuk mensupport dari apotek Ada juga Stok gudang uh, Bahan habis pakai ya, Yang menjadi Tempat penyimpanan uh, Logistik Kebutuhan-kebutuhan Alat, bahan, maupun obat Yang akan dipakai oleh Tim klinik Pratama Dan untuk Menunjang operasional kilang Maupun perusahaan Klinik pertama juga dapat melayani onsite seperti contohnya standby uh, P3K saat ada acara olahraga, uh, tes kebugaran nafas maupun uh, screening COVID antigen uh, rapid antigen di kantor maupun di acara-acara uh, yang di luar kilang dan tim klinik pertama untuk tenaga medis dari atas Dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan juga tim apoteker yang profesional dan siap melayani Anda sepenuhnya. Selalu hadir melayani. Always there. Ya. Jika ada kritik maupun saran, dapat di scan barcode, di link yang telah tersedia di meja pelayanan pasien maupun di tim administrasi mudah-mudahan salam sehat selalu RUT Go Kito Pacak Galuh dan tetap terus jaga kesehatan salam sehat dan semangat selalu